Hai hai hi. Sejak dimulai pada musim 1992 sampai 1993 Liga Inggris muncul sebagai Liga Sepak Bola paling populer di dunia Bukan hanya populer saja tetapi Liga Inggris menjadi turnamen yang paling kompetitif. Namun, seperti Liga lainnya, Liga Inggris juga tidak bisa kebal untuk menghadirkan skor-skor telak di beberapa pertandingan. Karena itu, kali ini kita akan melihat lima kemenangan terbesar dalam sejarah Liga Inggris. Berikut beberapa kemenangan dengan skor telak dalam sejarah Liga Inggris. Manchester City, 8-0 Watford Man City telah mencelma menjadi raksasa Liga Inggris di bawah kepemimpinan Pep Guardiola. Ya, Man City juga membuat sejarah pada musim 2017 hingga 2018 lalu. Ketika mereka memenangkan gelar Liga dengan mencetak rekor poin terbanyak, selisih gol terbanyak hingga kemenangan terbanyak. Kegemilangan Man City pun sejatinya terus berlanjut pada beberapa musim, hingga ada salah satu yang fenomenal, yaitu kemenangan mereka atas Watford pada September 2019 kemarin. Bermain di hadapan publik sendiri, Man City menang dengan skor telak 8-0. Pesta gol Man City sudah dimulai sejak menit pertama. Lewat gol pembuka David Silva, bahkan hanya dalam waktu 15 menit, The Citizen sudah unggul 4-0 atas Watford. Bernardo Silva pun sukses menjadi bintang ketika berhasil mencetak hat-trick pada laga tersebut. Selain Bernardo Silva dan David Silva, pemain Man City lainnya yang mencetak gol adalah Sergio Aguero, Riyad Mahrez, Nicolas Otamendi, dan Kevin De Bruyne, Ia masing-masing mencetak satu gol. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Chelsea 8-0 melawan Wigan. Ketika berbicara tim terhebat pada Liga Inggris musim 2009 hingga 2010, muncullah nama Chelsea. Kala itu mereka diasuh Carlo Ancelotti yang disertai beberapa mesin pencetak gol seperti Didier Drogba dan Frank Lampard. Salah satu keganasan yang tak terlupakan adalah ketika Chelsea membantai Wigan dengan skor 8-0 di Stamford Bridge. Performa apik ditunjukkan oleh Drogba yang sangat membutuhkan kemenangan untuk mengamankan gelar Liga Inggris. Drogba pun sukses menjadi pencetak gol terbanyak pada laga tersebut dengan meraih hat-trick sementara Lampard berhasil mencetak satu gol setelah disertai dua assist yang dicetak Solomon Kalou dan Drogba Selain Drogba, Lampard dan Kalou gol-gol Chelsea dicetak Nicolas Anelka atau dua gol dan asli Cole Yang ketiga Tottenham 9-1 lawan Wigan Pada tahun-tahun terakhir, kepelatihan Harry Redknapp Tottenham meletakkan dasar yang baik pada 2009 lalu. Mereka meraih kemenangan yang spektakuler dalam sejarah Liga Inggris. Pada musim 2009-2010, sampai lagi-lagi Wigan yang menjadi korbannya. Sebelum dibantai Chelsea, kala itu laga Tottenham vs Wigan menghasilkan 10 gol di mana Spurs menghempaskan tamunya tersebut dengan skor 9-1. Jerome Devo tampil fenomenal dengan mampu menciptakan 5 dari 9 gol yang dicetak Spurs ke Gawang Wigan. Sementara Peter Crouch, Aaron Lennon, David Petley dan Nico Crenshaw menggenapkan kemenangan Tottenham. Pada musim tersebut, Spurs berhasil mengalami musim yang brilian dengan mengamankan diri lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Sementara Wigan mengakhiri musim dengan buruk setelah menelan dua kekalahan telak dari Spurs dan Chelsea pada musim yang sama. Southampton 0-9 melawan Leicester Selain tiga tim dengan kekuatan monster tadi, kali ini kemenangan telak juga dialami oleh Leicester yang bertamu ke markas Southampton. Sebagai tim yang pernah membuat kejutan pada 2016, Leicester kembali menunjukkan keganasannya pada musim saat itu. Sejak dilatih Brandon Roger, Leicester muncul sebagai kekuatan tangguh lagi. Mereka kembali menjadi lawan tangguh untuk memperjuangkan posisi empat besar pada musim ini. Untuk menunjukkan ancamannya itu, Leicester tampil sangat ketika bertanding ke markas Southampton. Dengan membuka gol pada menit ke-10, lewat Benjamin Silwell, Leicester langsung tak terbendung. Ayos Perez dan Jami Faddy sukses mencetak hat-trick, ditambah satu gol Yori Telemans dan James Madison. Untuk melengkapi kemenangan Leicester menjadi 9-0. Manchester United 9-0 melawan Ipswich. Man United pernah menjadi kekuatan yang paling dominan di Liga Inggris dan memenangkan dua edisi pertama, Liga pada tahun 1993 dan 1994 lalu. Pada musim berikutnya, Man United terlibat dalam perebutan gelar juara yang ketat melawan Blackburn. Salah satu laga penting juga harus dihadapi oleh Ipswich Town untuk bisa mengejar poin dari Blackburn. Berbekal motivasi besar dan didukung penuh para penggemar, Man United tampil menggila melawan Ipswich Town di Old Trafford. Andy Cole menjadi pemain pertama yang mencetak lima gol dalam satu pertandingan Liga Inggris, sementara gol-gol lainnya dicetak Mark Hughes, Roy Kane, dan Paul Ince, sehingga total Man United sukses meraih kemenangan telak dengan skor 9-0. Meski meraih kemenangan besar, pada akhir kompetisi, Man United harus puas duduk di urutan kedua. Mereka tertinggal satu poin dari Blackburn yang keluar sebagai juara. Ipwich harus menerima nasib terdegradasi. Nah,